semuanya, nah setelah kalian sudah melihat untuk pembelajaran cara menjahit yaitu kemarin sudah kita pelajari yaitu pola dasar bagian badan nah sekarang kita akan mempelajari e, untuk pertemuan yang kedua yaitu pola dasar lengan, nah di sini gambarnya yang sudah terbuat ya dengan rumus juga Nah, ini dalam pola dasar lengan yang pertama, ya. Nah, sebelum kalian membuat pola dasar lengan ini, kalian harus mengetahui dulu ukuran dan rumusnya. Nah, di sini ini ada ukurannya, ukuran untuk dalam membuat pola dasar lengan, ya. Nah, di sini ukurannya itu panjang lengan sama dengan 20 cm, lebar lengan sama dengan 28 cm, lingkar lengan sama dengan 42 cm. Setelah kalian sudah mengetahui ukurannya, di sini kita akan memasuki rumus yang pertama. Nah, rumus pertama ini bagian belakang dulu ya, ingat yang berwarna biru ini berarti dia menandakan bahwa pola dasar lengan uh, untuk bagian Belakang, nah, di disini rumus yang pertama yaitu AB sama dengan lebar lengan dibagi dua. Berarti a ke b sama dengan lebar lengan dibagi dua. b turun 10 cm, a ke k sama dengan 10,5 cm, a ke c panjang lengan. Key R sama dengan 18 cm Nah, dapat hasilnya 18 cm ini dari mana? Yaitu rumusnya ini 1 per 2 lingkar lengan baru dikurang 3 Selanjutnya, Key R Setelah kalian sudah mendapatkan Key R Key, R, key ke R ini dibagi Berarti 18 dibagi 3 sama dengan 6 Ini wajib dibagi ya, karena memang rumusnya seperti itu dan selanjutnya, a ke r lingkar lengan dibagi 2, c ke d lebar lengan dibagi dua. Nah, setelah kalian sudah mengetahui ukuran dan rumusnya, mari kita membuat pola dasar lengannya. Nah, tadi, di sini kita bisa lihat rumusnya itu lebar lengan dibagi dua, berarti a ke b ini lebar lengan dibagi dua. Nah, lebar lengannya berapa? 28. Berarti 28 dibagi 2 itu berapa? Nah, dapatlah dia ya hasilnya. Kita masih menggunakan penggaris ini ya. Ini masih menggunakan penggaris ini, masih menggunakan pensil, masih menggunakan penggaris ini untuk ukuran kecil dan ini juga ya. Nah, Tadi, a ke b lebar lengan dibagi dua. Berarti, lebar lengannya ini 28-28 dibagi dua, itu berapa? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ternyata dapat hasilnya itu 14-28 dibagi dua, itu 14. Nah, jadi kalian jangan lupa dikasih titik dalam membuat rumusnya ini, kalian harus kasih titik dari 0 ke 14 nya, kasih titik nah, setelah itu kalian garis kalian garis menggunakan penggaris ini nah, kalian garis sepanjang titik yang tadi sesuai dengan rumusnya setelah kalian sudah garis kita kembali lagi ke rumusnya B turun 10 cm nah, tadi kan kalian sudah ke titik A, ke titik B jangan lupa juga dikasih Namanya ya ini titik A titik B agar tidak lupa. Nah, tadi B turun 10 cm. Nah, kita di sini bisa ukur kalian turun 10 cm. Nah. 10 cm ya. Jangan lupa dikasih titik. Setelah itu kita lanjut rumusnya A ke Q sama dengan 10 cm. Berarti A ke Ki sama dengan 10,5 cm. Nah, berarti A ke Ki 10,5 cm. Nah, ini tadi juga jangan lupa digaris ya. Selanjutnya ini 10,5 cm. Nah, itu dia ya. Berarti antara 10 dengan 11 dia di tengah-tengah, jadi 10,5 cm. Jangan lupa dikasih titik, dikasih titik, dikasih namanya tadi Ki, dan langsung digaris ya menggunakan penggaris ini. Jangan lupa digaris. Setelah sudah, kita lanjut. A, A ke C panjang ngan, berarti a ke c ini panjang lengan panjang lengannya berapa 20 cm nah kita ukur menggunakan ini 20 cm a ke c ya a ke c 20 cm nah mengukurnya dari 0 nah dapatlah dia 20 cm jangan lupa dikasih titik dan dikasih nama titiknya itu c setelah itu digaris lagi menggunakan penggaris ini nah garis, setelah itu kita masuk ke rumus selanjutnya ki R, ke R sama dengan 18 cm berarti rumusnya ini setengah lingkar lengan dikurang 3, nah lingkar lengannya di sini berapa? lingkar lengannya itu 42 cm nah berarti 42 dibagi 2 setelah dapat hasilnya baru dikurang 3 dapatlah dia 18 cm berarti Ki ke R, itu 18 cm Nah, kita ukur 18 cm Nah, 18 cm ya Jangan lupa dikasih titik Dan dikasih nama titiknya itu R Nah, setelah itu Ki R, nah Ki R tadi itu yang sudah kalian buat Kalian garis, jangan lupa ya, di garis, menggunakan penggaris ini, di garis, setelah garis, itu key R, key ke R, sama dengan 18 dibagi 3. Nah, 18 ini dari mana? Dari ini tadi, dapat rumus yang ini, berarti 18, selanjutnya lagi 18 dibagi 3, nah dapat hasilnya 6, nah ini dia, 6, 6, 6. 6 6 Jangan lupa dikasih titik Kembali lagi 6 Jangan lupa dikasih titik Kembali lagi ke 6 Jangan lupa dikasih titik Setelah itu AR Sama dengan lingkar lengan Dibagi dua, Berarti A ke R Nah A ke R itu lingkar lengan dibagi 2, berarti A ke R ini lingkar lengannya berapa? 42, berarti 42 dibagi 2 berapa? Nah, dapatlah dia hasilnya, seperti ini dia, kita ukur, 42 dibagi 2 itu hasilnya 21, nah 21 ya, 21. Setelah itu, kalian garis dengan cara berputus-putus garisnya seperti ini, tapi garisnya putus-putus, ya. nah Pengguna penggaris ini, kalian garis ketemu A ke R ini, kalian garis, tapi secara putus-putus dalam menggarisnya. Nah, setelah itu. C ke D sama dengan lebar lengan dibagi dua Berarti C ke D. C ke D lebar lengan dibagi dua Lebar lengannya berapa? Di sini lebar lengannya itu 28. Berarti 28 dibagi dua itu berapa? Nah, kita menggunakan penggaris ini lagi. C ke D itu dapat hasilnya 14. Nah, jangan lupa dikasih titik. Dikasih nama titiknya itu D. Nah, kalian garis menggunakan penggaris ini. Nah, kalian garis ya, sudah kalian garis. Nah, setelah sudah dapat semuanya ini, tinggal kalian garis lagi ketemukan. Titik R ke D itu, nah, kalian garis, tinggal kalian ketemukan aja. Di garis menggunakan pensil. Nah, setelah sudah dapat untuk pola dasar lengan yang pertama, yaitu bagian belakang. Nah, kita lanjut untuk bagian di depannya. Untuk bagian di depannya atau rumus keduanya. Nah, di sini ya, saya pindahkan tadi gambar ini, saya pindahkan ke sini. Nah, jadi di belakang itu, kalau di sini itu sebelah kanan saya. Dan bagian depan itu sebelah kiri saya. Nah, kita lihat. Sama ya, ukurannya ini masih menggunakan ini, nah tetapi rumusnya itu berbeda sedikit saja ya, untuk bagian depannya. Nah, di sini rumus untuk yang di depan AB sama dengan lebar lengan dibagi 2, B turun 10 cm. A ke Ki sama dengan 10,5 cm 10,5 ini dapat dari mana? yaitu 1 per 4 lingkar lengan A ke C panjang lengan C ke D lebar lengan dibagi 2 Ki ke R 18 cm dibagi 3 sama dengan 6 cm 18 ini tadi dapatnya yang sudah dibagi tadi, selanjutnya a ke r sama dengan lingkar lengan dibagi dua. Nah, kita masukkan ya rumusnya, ab lebar lengan dibagi dua, berarti a ke b ini lebar lengan-lebar lengannya berapa di sini? 28 cm, berarti 28 cm dibagi dua, itu hasilnya mendapatkan Empat belas, ya, jangan lupa dikasih titik, jangan lupa dikasih nama ini titik A ke titik B. Nah, kalau untuk bagian depan ini titik A nya ini berawal dari tengah ya, tengah ke belakang, tapi kalau untuk bagian belakang, nah ini titik A nya itu di sini, titik B nya itu di sini, nah jadi dia ketemu dia seperti ini nantinya kalau sudah digabungkan di belakang dan di depan ingat ya, yang merah ini khusus untuk di depan yang berwarna biru ini khusus untuk di belakang selanjutnya, tadi titik A ke titik B itu dapat hasilnya 14 cm Nah selanjutnya B sama dengan turun 10 cm Nah, tadi ini titik B-nya kita turun 10 cm. Menggunakan penggaris ini. Nah, 10 ya. Jangan lupa dikasih titik. Dikasih titik. Nah, setelah itu digaris. Jangan lupa dikasih jangan lupa digaris. Digaris. Digaris. Selanjutnya A ke ki 10,5 cm ini dapat dari ini tadi 1/4 lingkar lengan. Berarti lingkar lengannya berapa di sini? Lingkar lengannya itu 42. Berarti 42 dibagi 4 itu dapatnya berapa? Nah, dapat dia 10,5. Berarti A ke kini, A ke ki. 10,5 nah dia tengah-tengah antara 10 dan 11 dapatlah dia 10,5 jangan lupa dikasih titik dan dikasih nama titiknya itu key setelah itu kalian garis menggunakan penggaris ini, jangan lupa kalian garis menggunakan pensil Selanjutnya, di sini, A ke C panjang lengan. Nah, berarti panjang lengannya ini berapa? Panjang lengannya itu 20 cm. Berarti A ke C ini 20 cm. Kita ukur lagi A ke C 20 cm. Nah, 20 ya. Jangan lupa dikasih titik. Namanya ini titiknya C kalian tulis juga setelah itu kalian garis lagi kalian garis lagi menggunakan penggaris dan pensil setelah itu kita lanjut A ke C nah C ke D lebar lengan dibagi dua lebar lengannya berapa? lebar lengannya itu 28 cm berarti 28 cm dibagi dua itu dapat hasilnya berapa? Nah, kita ukur lagi. Nah, dapatnya itu 14. Jangan lupa dikasih titik. Nah, titiknya ini D. Selanjutnya, QR 18 cm dibagi 3, nah 18 tadi itu kita sama ya dengan rumus yang bagian belakang itu nih yang tadi berarti 18 dibagi 3 itu hasilnya 6 GKR, 6 Nah, ki ke r nya ini sama Yang ini juga dia Tadi itu ki nya ini sama 18 cm Kalian Kasih titik Jangan lupa namanya titiknya titik r Sudah dikasih titik r Jangan lupa di garis Garis menggunakan penggaris dan pensil tadi garis. Nah, itu dia baru tadi 18 cm dibagi 3, dia ya. dibagi 3 dapatnya 6. Nah, di sini 6. Sini juga 6, jangan lupa dikasih titik. Dapat lagi 6. Nah, pas dia. Ya. Nah, kasih titik titik titik. Setelah itu A r lingkar lengan dibagi dua. Nah berarti sini A ke r nya ini lingkar lengan dibagi dua. Berarti lingkar lengannya ini berapa di sini? Di sini lingkar lengannya itu 42 Berarti 42 dibagi dua berapa? Nah kita cari. Sudah kalian cari itu tinggal kalian dapatnya itu. 201 ya Nah dapatnya itu satu Kalian garis menggunakan penggaris ini Kalian garis menggunakan penggaris ini Garisnya putus-putus saja -putus kayak gitu hmm. Kayak gini ya putus-putus Setelah itu Nah setelah itu sudah jadi. Kalian hubungkan tadi titik R ke D ini. Kalian garis menggunakan penggaris. Penggaris ini. Nah, setelah sudah dapat. Nah, untuk gelombangnya ini di sini naiknya itu 1,5 ya. Nah. Naiknya itu 1,5. Nih. Nah. Naiknya itu 1,5 di sini. jangan lupa dikasih titik. Setelah itu baru kalian hubungkan. Hubungkan dengan menggunakan penggaris ini. Nah, menggunakan penggaris ini agar lebih mudah. Kalian hubungkan yang ada lengkungannya ini, kalian hubungkan Nah, dari A ke titik ini dihubungkan turun yang ke sini. Nah, ini dia, di sini baru dicambungkan ke sini. Nah, jadi dia ada gelombang sedikit di sini. Nah, setelah kalian sudah garis, nah, untuk yang bagian belakang juga, ini naiknya 2 cm, ya ini naiknya 2 cm nah naiknya 2 cm jangan lupa dikasih titik nah setelah itu tinggal di hubungkan nah untuk dari yang di sini tadi itu kan yang B tadi turun yang bagian belakang itu turun 10,5 Nah, ini kan ada garisnya nih. Yang dari tadi sini nih. Titik A ke R. Itu ada garisnya. Dari garis ini ke sini ini turun 0,5. Dapatlah dia titiknya di sini. Nah. Dapat di sini. 0,5. Ya. Nah, dapat ya di sini 0,5. Setelah itu, tinggal kalian hubungkan menggunakan penggaris ini. Kalian hubungkan hubungkan nanti titik ini tadi ini turun 0,5 hubungkan. Nah, jadilah dia seperti ini dia untuk pertemuan kedua dalam belajar e, cara menjah, cara membuat pola untuk menjahit lengan. Nah, ini dia sudah dapat untuk hari kedua ini.